Kita coba review mainannya ini. Kita ambil. Wow. Lihat. Di sini kakak sedang memegang apa? Ayo coba debak. Wow. Sepertinya kakak memegang alat berat. Tapi nama alat beratnya apa ya, teman-teman? Wow. Sepertinya ini bulldozer, teman-teman. Lihat. Kalau dilihat dari senjatanya, dia punya silinder gitu. Jadi silinder ini fungsinya buat ngeratain jalan, teman-teman. Kayak gini. Wow. Wih, mantul.